tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim udah pakai baju hariku, karena Stella Kim bakal ngebahas yang ditunggu-tunggu sama teman-teman dan tinggal-tinggal semuanya. Sinbad House Season 5. Jadi Stella Kim bakal bahas tuntas poster yang keluar buat Sinbad House Season 5. Langsung aja ya. Nah untuk kali ini, season 5 ini judulnya adalah Sinbis House Ghost Paul Jiro Jadi kita bisa lihat di posternya itu Kalau bajunya Hari dan juga Kang Lim Duri udah berubah Jadi udah update, udah bukan yang Kastel pakai pakai ini Tapi kembali lagi ke hoodie Jadi seperti yang season 1, 2, 3 Itu dia pakai hoodie Tapi tidak ada simbol atau gambar tengkoraknya Nah jadi kenapa? Apa yang terjadi? Huh, Mudah-mudahan sih mereka tidak kehilangan kekuatan mereka ya Kemudian Kang Lim juga sama Kang Lim kembali lagi ke yang season pertama Jadi bajunya itu memang sih warnanya udah berubah sedikit berwarna ungu Tetapi bajunya itu seperti modelnya, stylenya itu seperti yang di season 1 teman-teman Nah untuk Duri sendiri dia adalah penggabungan warna jadi yang ada di season 4 dan juga season 1, 2, 3 itu bergabung. Jadi yang di tengah itu ada kuning, yang di bagian lengannya warna hijau. Gambar yang sedikit mengkhawatirkan yaitu di belakang mereka. Jadi ada penampakan Rion Raymond. Yang pastinya Rion Raymond juga bakalan akan muncul di season 5 ini. Tetapi kalau melihat di posternya itu teman-teman. Jadi wajahnya itu dan juga kartu yang dipegang, kartu safirnya itu. Itu menunjukkan kalau Rion menggunakan kekuatan yang sisi jahatnya. Huh, apakah Rion akan menggunakan sisi jahatnya itu Untuk melawan menaklukkan makhluk-makhluk Yang ada di season 5 ini Waduh pasti semuanya udah tidak sabar ya Nah yang paling bikin semuanya pada baper Yaitu pastinya cinta segitiga yang akan muncul di season 5 ini Yaitu adalah seorang sosok wanita cewek Berambut hijau, hijaunya seperti toska-toska gitu, dan dia tepat berada di belakang Kang Lim Choi. Jadi apakah dia adalah wanita yang akan menjadi sosok di cinta segitiga season 5 kali ini? Nah pastinya si cewek ini bernama Chong ha. Jadi Chong Ha ini... Uh, ada sih rumor-rumor yang bilang kalau uh, cewek yang satu ini, si Conga ini juga berasal dari masa lalu, si Kang Lim. Jadi Kang Lim kan masih belum terbuka semuanya kan teman-teman, kemarin yang ada titik-titik yang bintang itu masih belum terbuka semuanya. Nah, si sosok Conga ini juga adalah salah satu yang akan membuka ingatan Kang Lim coy! Baju yang dikenakan oleh si Conga Jadi bajunya ini mirip banget sama si Hari yang ada di Goblin 7 Dimensi Benarkan teman-teman yang waktu si Hari ada di Dimensi ke-7 Jadi seperti baju-baju uh, bangsawan atau putri orang kaya gitu Tapi si Conga ini tidak ada bayangannya teman-teman Jadi bisa dibilang masih tanda tanya Apakah dia adalah makhluk ataukah dia ini adalah sosok reinkarnasi atau manusia huh. Kalian berharap Si Conga ini adalah manusia ataukah makhluk? Selakim berharap makhluk aja deh <laughs> Jadi biar tidak mengganggu cinta sejati dari Kang Lim dan juga Hari Kalau teman-teman gimana nanti tulis di komen ya Nah kita lanjut lagi ke posternya Yaitu di background, di bagian belakang itu ada sosok makhluk-makhluk semuanya yang banyak banget Tapi yang paling jelas yang terlihat itu adalah makhluk yang berambut putih jadi pastinya bakalan ada kemunculan sosok makhluk berambut panjang warna putih ini uh, Mudah-mudahan dia tidak menyakiti dan melukai karakter-karakter utamanya Nah tentunya yang tidak kita lewatkan adalah senjata Senjata dari Kang Lim, Duri, dan juga Hari udah upgrade semuanya Kalau Kang Lim setelah Kim lihat seperti dia um, pedangnya gitu ya teman-teman ya Jadi entah Bakalan ada kekuatan tambahan apa yang milik Kang Lim ini Tapi pastinya jubahnya juga ada warna sedikit ungu-ungu Jadi mirip sedikit sama Guido Hyun Apakah si Kang Lim ini juga menggunakan kekuatan Guido? Nah ini juga menjadi tanda tanya juga Nah untuk gospel si Hari dan Duri itu terlihat banget Itu jelas ada kekuatan dari naga Jadi kalau yang Duri itu warnanya biru Kalau yang Hari masih warna merah Tetapi di sosok gospelnya itu ada penampakan dari naga jadi pastinya season 5 ini bakalan Bikin kita semuanya menanti-nanti Walaupun di Indonesia masih baru tayang Yang season 4, tapi season 5 nya Stella Kim Juga bakalan terus review dan juga update Buat teman-teman semuanya Jadi semuanya jangan lupa subscribe Like dan juga klik tombol notifikasi Karena Stella Kim bakal update dan review selengkap lengkapnya tentang Sinbisau season 5 Ghostball Zero Kalau gitu sampai jumpa ya Tentunya di video yang lebih menarik lagi Di channel Stella Kim